pak ah, sebenarnya cara narik nafas lepas nafasnya yang benar itu gimana masih kurang jelas gitu ya Udah peragain masih kurang jelas ya maklum ya agama pertama yang paling penting dulu coba teman-teman kalau mau ikut nyoba ya ikut ikut peragaan dulu dengan <tuh> yang pertama soal tangan dulu tangannya dikepol dengan kenceng tarik nafas sekuat mungkin sepanjang mungkin kalau toh bisa panjang tapi berat kalau ada pas tombol buat ngitung itu paling kayak satu dua tiga empat sudah berat karena ini kayak emosi marah atau ya tertutup tapi tutup tangan terbuka lebih bisa panjang itu tangan mulutnya kalau metode satu ya dua termasuk nanti body scan waktu tarik nafas kan masuknya lewat hidung jadi mulutnya kan ditutup tapi tersenyum bisa lebih panjang lagi dikit ya mulutnya senyum lebih panjang lagi sedikit ya Terus Pak tadi yang abah-abah Wim Hof satu olahraga dua puluh kali, eh dua kali begitu masuk yang ke seratus saya lebih pelan lagi 175, saya lebih pelan lagi tarik nafas, Bapak belum bilang tembuskan, saya udah nggak bisa narik lagi, <laughs> udah pentok ya, gitu. jadi kalau apalagi nanti, misalnya olah nafas yang kan sampai 12 belas detik, gitu ya gak bisa Pak, 8 detik aja saya nggak kuat cuma 6. ya, berarti dari mau sampai 8 ya tujuh delapan duanya itu buat tahan tarik itu abahnya Ob belum lepaskan. Anda tahan berarti tahan ya berarti Anda tahan terus baru lepas. Jadi kalau itu nggak kuat ya nggak kuat panjang nanti lama-lama bisa panjang. Tapi ada triknya juga gimana supaya sekarang ini bisa lebih nariknya lebih panjang. Oke okay. teori volume teori volume. Oke okay, sebentar biar jelas. katakan ini paru-paru. Saya kosongin, ya, saya kosongin. Maka saya tidak bisa isi ya, dengan kecepatan seperti ini ngisinya cukup lama sampai penuh, tapi ngisinya cukup lama. Ya, kenapa? Karena kosong. Gimana kok sekarang ini udah 3 perempat, Penuhnya ya cepat. <tuh> penuh tumpah nanti malah ya cepat. Nah, sama. Paru-paru adalah volume. Kita hembuskan. Tarik nafas, lepaskan. Ini kan keluarnya mungkin cuma seperempat, sepertiga. Tarik nafas, lepaskan. Bisa, bisa kayak, gitu ya. Itu boleh, boleh juga ya. Nah, begitu aba-aba satu lima puluh tarik nafas lebih pelan lagi. Entok pak. Nah, coba sekarang keluarnya lebih banyak karena teori volume, ya kan? lepaskan, gimana ngelupasinya? <tuh> jadi kalau ngelupasinya <tuh> itu atau lebih <tuh> pasti nariknya lebih panjang. jadi kalau mau lebih panjang buangnya juga harus banyak karena ini kan masalah volume. buang lebih banyak, ya nariknya lebih pelan. ya contoh praktis lagi, nggak pakai persiapan apa-apa. ini kan nggak, nggak pakai persiapan, nafas biasa, ya napas biasa. terus tarik so 2 3 4 5 kuatnya berapa ya jadi karena dari posisi biasa begini tarik jalannya lagi ya dalam posisi biasa tarik kira-kira 6 detik karena saya biasa gerakan gini delak itu bisa sampai 12 sini 8 saya biasain ritme ya nah kalau sekarang buang dulu 12 detik. Kenapa? Karena saya buang dulu. Ya gampang, volume. Buang dulu, ya diisinya bisa lebih banyak. Gelas saya minum habis, jadi ya, isinya bisa banyak. Minum sedikit, isinya sedikit. Ya itu namanya teori volume yang gampang supaya narik nafasnya bisa lebih kuat, ya buangnya kuat. Ini metode Vim Hof. Nanti metode 3, kita nggak perlu kuat kuat. Ya, tapi metode Vim Hof, naikin saturasi, naikin pH, buang kuat, tarik lebih kuat lagi, buang kuat, tarik lebih kuat lagi maka dengan itu saturasi naik uh, ph-nya naik bahkan orang nariknya nih hidung nih kayak ya, ini kan kayak masuk ke dalam itu gemeter gitu bukan ngorok ya tapi karena karena memang kenceng ya jadi kayak kayak orang setengah kayak ngorok tapi bukan ngorok karena bergetar <splash> <laughs> Tapi itu terlalu kenceng. Jadi sampai begitu, gitu ya. Itu hanya untuk ilustrasi aja penekanan kalau sampai kuat banget, sampai kayak bunyi begitu, ya kurangin sedikit gak usah sampai bunyi. Gitu. Tapi kalau memang betul-betul malah kalau saya nggak pernah kerjigin ya gitu. saturasi lagi naik-naik, coba deh, gitu. teman-teman bisa coba-coba. Nah itu cara narik nafasnya dari segi uh, tariknya. Nah sekarang cara lagi supaya narik nafasnya lebih kencang lagi, tadi kan soal volume ya, soal volume. Nah buangnya banyak, terus tariknya banyak. Nah supaya bisa lebih panjang lagi adalah kombinasi nafas perut dan dada. Jadi nafas perut itu kan kita perutnya dikembungin. Jadi tarik nafas, ya, tarik nafas, perutnya maju. Ya itu antara maju dan ke bawah itu berarti nafas perut. Nah kalau bapak ibu terlentang, lalu aba abahnya saya lebih, akan lebih pelan lagi. Tarik nafas. <laughs> perutnya udah pentok <laughs> udah pentok nah, saya kalau ada mau lihat juga gitu ya, lihat Youtube-nya Wim Hof, itu memang dia dikombinasi antara perut dan dada, tapi perutnya dulu perutnya dikembungin, ceret pentok, baru dadanya di. jadi setelah perutnya dikembungin ya, jadi perut tarik nafas jadi setelah perut dikembungin, dada diangkat gitu ya. Paling mudah kalau tidur. Ya, duduk juga biasa kalau terbiasa lama-lama aja, -lama. pas itu tarik, maka kalau Anda melihat di sini kan nggak lihat perut saya ya. Tapi kalau tadi tarik nafas, Anda melihat dada saya naik. Tapi itu sebelumnya saya agak cepat kayak kayak perut dulu, tapi kalau duduk itu perut agak susah ya. tidur telentang, perut dikembungin, tarik dada. Jadi volumenya benar diaframanya ke bawah dulu, udah pentok, nggak bisa ke bawah perut ke depan udah pentok mau tarik lagi nggak bisa anda masih bisa sambung sambung dua tiga hitungan loh paru-parunya dinaikin tapi harus perutnya dulu gitu ya tekan organ-organ pencernaan kayak mijitin organ-organ pencernaan baru perutnya ditarik itu bisa lebih panjang lagi ya itu cara untuk membuat kita tariknya itu bisa panjang nah memang nariknya kayak kuat gitu ya nanti metode tiga kita nggak perlu seperti itu nggak ngoyo istilahnya. nariknya pelan pelan lepasnya pelan-pelan beda-beda gaya banget antara Wim Hof dan John Kabat Sin cara tarik dan lepasnya apalagi John Kabat Sin, Baiteko, Dokter Patricia Gebang di dunia ini kan itu guru-guru uh, olah nafas internasional ya tarik lewat hidung, keluar lewat hidung ya plus minusnya nanti kita bahas satu-satu pelan-pelan ya